Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mencari update secara manual di PS4 gitu, tapi sebenarnya manual tapi bisa juga dibilang otomatis gitu nantinya. Jadi mungkin kalau kalian uh, bermain game online sih ya biasanya, contohnya mungkin MHW gitu, MHW Iceborne atau mungkin MHW yang biasa, itu ada kemungkinan update-nya itu enggak akan ke-download gitu, dan entah kenapa gitu bisa kayak gitu walaupun udah saya restart juga masih uh, nggak muncul gitu untuk update-nya, misalnya kayak kemarin ada update Fatalis misalnya, nah. Jadi sebenarnya untuk cara uh, manual untuk update-nya adalah kalian bisa klik option Atau mungkin kalau untuk PS1, PS2, dan PS3 adalah start gitu ya, start button Dan tinggal kalian klik aja options di PS4 kalian dan tinggal kalian klik yang check for update gitu setelah kalian uh, cek for update, untuk saya, untuk MW Iceborne, itu tiba-tiba muncul dan udah gitu nanti bisa uh, ke-update gitu untuk fatalisnya Walaupun bukan cuma fatalis ya, ada update uh, MR, Layer Armor ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu. Dan ya udah gitu doang sih untuk uh, cara mengatasinya atau mungkin bagaimana cara update secara manual tanpa kalian harus tunggu otomatis sampai masuk ke notification ya. Dan ini, ini cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye-bye.